Kalian bahagia dan mudah-mudahan segala urusannya selalu diberikan. Kemudahan. Amin. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjubahan kita. Kita lihat para kemarin. Masya Allah banget ya Alhamdulillah. neng haura sudah ketemu bunda Lesti. Ini langsung di rumah Leslar. Wow, masya Allah banget ya seneng. Bisa langsung ketemu Leslar ke rumahnya pula Aduh ini mah bahagia banget Persahabat ya Kita lihat juga nih momen berikutnya tuh Fans Leslar Hari Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022 kemarin Persahabat hari Kamis kemarin nih Pertemuan Fans dengan idola, wow, Lesti Kejora menjamu banget di persahabat ya, sampai disuruh masuk. Luar biasa nih idola kesayangan kita, Masya Allah. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti t underscore Lovers. Banyak tanggapan komentar yang diberikan. Dari akun Salsa underscore Bila 9656 mengatakan, Masya Allah seneng banget bisa ketemu idola langsung ke rumahnya Dan diajak masuk dong sama Bunda Gelis Aduh Masya Allah banget ya Disuruh masuk ke rumah luar biasa Bunda Lada memang the best Langsung menjamu fansnya Kita bangga, kita bahagia punya idola seperti Lesti dan Bilar Etitude dan sopan santunnya memang luar biasa Patut diacungin jempol untuk idola kesayangan kita Berikutnya bersama disimbang juga di ungehan Kai semalam Lesti Bilar bersilaturahmi ke tempatnya Bang Adiskai Terciduk tubuhnya Lesti yang sedang duduk di kursi persahabat yang Insyaallah bahagia selalu Mudah-mudahan silaturahmi tet tetap terjaga dengan baik ya Ini sih kebahagiaan banget Dan kita lihat juga momen berikutnya bersama Bapak Bilar Ini luar biasa Dan ternyata Bang Adiskai di rumah sudah mempunyai ruang podcast di ya Ini the best banget nih dan ditunggu banget ya vlognya Bang Adi Sky Kita pastinya selalu menunggu kejutan yang akan selalu diberikan Terutama dari Lesti dan Rizky Bilar momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sandal Putih Bilar Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan ya Pandanya abang kayak masih pacaran ya katanya tuh Masya Allah, Vibesnya memang luar biasa nih indola kita Berikutnya juga kita lihat di kolom komentar Banyak sekali tangkapan dan respon yang diberikan dari akun Sinta underscore Leslar Saudi disitu mengatakan Masya Allah, moga persahabatan langgeng sampai karena cucu. Amin. Wow, Masya Allah banget ya. Kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Irawati Anuskor 75. Disitu dikatakan Masya Allah, jadi teringat masa-masa PDKT. Wow, Masya Allah banget ya. Alhamdulillah kita bahagia melihat pertemanan persahabatan Papa Bilar dan Bang Adi Sky Semoga persahabatan mereka tetap terjalin dengan baik Silaturahmi juga tetap terjaga ya Kita bangga Dan kita juga menunggu vlog Yang akan disuguhkan oleh Bang Adi Skybox Ini luar biasa Berikutnya persahabat disimak juga Di kabar berikutnya Ini mengenai polling online Penampilan paling dinanti di Hood SCTV ke 32 Ini keren banget persahabat Rizky Pilar dan Lesti ini berada di puncak Persahabat yang mengalahkan Agnes Mo. Wow, ini suatu kebanggaan banget nih Agnes Mo aja dikalahkan Rizky Pilar dan Lesti. Ini baru sementara, kita tetap support dan tentunya tetap dukung yang terbaik. Kemudian Persahabat disimak juga ya. Di sini ada sebuah postingan dari Al2way. Ini suatu kebanggaan juga. Good job, les lovers Alhamdulillah Persahabat ya, terima kasih banyak untuk 503.091 pengikut Kunda lesti di aplikasi spot tv ini keren banget nih luar biasa untuk leslar mudah-mudahan semakin kompak semakin solid untuk selalu mendukung karya-karya terbaik ya dari idola kesayangan kita dan juga kita salvo kalimat komentar yang diberikan salah satunya dari akun hidayatullah.syahrul situ mengatakan pasti bisalah sampai satu juta pengikut dan 1 juta listener semangat yuk, tetap semangat yang dikasih tentunya penyemangat tuh mudah-mudahan bisa 1 juta pengikut dan mudah-mudahan bisa 1 juta listener juga tetap terus optimis semangat kompak untuk warga Konoha, kalian the best mudah-mudahan semakin solid untuk mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Bilar Kemudian para sahabat disimbang juga di akun tiktoknya Papa Bilar semalam Yang mengunggah sebuah postingan video nih para ya Ini video yang bikin ngakak banget ya Dengan penampilan Leslie dan Bilar memakai wig Ini sih keren dan cute banget para ya Apalagi budal Leslie memakai baju Papa Bilar Ini luar biasa idol kesayangan kita Memang ada saja kelakuan yang bikin ngakak Ini the best mereka Masya Allah Senatural ini leslar yang selalu gesrek yang selalu membuat kita semakin kagum dan bangga dengan penampilan natural mereka Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng dan bahagia Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin Di postingan tiktoknya Papa Bilar ini 13 jam yang lalu persahabatnya ternyata sudah mencapai 5,1 juta kali ditonton Ini luar biasa, 13 jam 5 juta lebih untuk penontonnya. Inilah kebanggaan kita bahwa di luar sana memang banyak sekali orang-orang yang mensupport dengan tulus idola kesayangan Masyaallah. Kemudian juga Persahabat ya simak. Ini ada kabar mengenai karnaval SCTV dua Persahabat ya. Pastinya kita semua sebagai fans makin nggak sabar menyaksikan Lesti dan Bilar hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat, ini disiarkan secara langsung live di lapangan menunggal Brigif Cimahi tempat atau lokasinya. Disiarkan di SCTV. Yuk, sama-sama kita dukung. Kita support yang terbaik, mudah-mudahan Leslar menampilkan penampilan terbaik dan kita doakan semoga sehat selalu untuk idola kesayangan kita. Karena tinggal dua hari lagi nih persahabat ya, idola kita tampil di TV SCTV.